Alhamdulillahirobbalalamin. Kita akan memasak nasi satu mangkok dengan rice cooker. Kenapa dengan rice cooker? Karena rice cooker ini mempunyai kecepatan yang masak yang tinggi. Itu dalam waktu 15 menit dengan rasa yang lembut karena bertekanan tinggi. Lembutnya sampai ke dalam sehingga rasanya lebih enak daripada dengan Magicom. waktunya lebih singkat yaitu 15 menit dibanding Magicom itu sekitar 1 jam bagaimana prosesnya kita ikuti beras kita cuci ya, supaya kotoran yang masih ada di beras ini hilang seperti biasa Sari. Kemudian kita kasih air satu seperempat. Satu. Nah ini satu seperempat. Kemudian kita masak hingga mendidih Sekitar 5 menit setelah mendidih Nanti api dikecilkan kemudian dimatikan Kemudian kita aduk sesekali Kemudian, api kita kecilkan. Selanjutnya, ditutup untuk mendapatkan tekanan. setelah mendesis kurang lebih lima menit ini hati kita matikan setelah lima menit kita buka hati-hati dengan uapnya baru tutup dibuka Nah, ini kita buka Alhamdulillah hasilnya nasinya masak dalam uh, 15 menit lebih cepat dan pulang kemudian kita pindahkan di dalam magic jar supaya tetap awal hangatnya nah ini sudah semua tinggal tinggal menghangatkan sudah siap di